Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya ada kabar spesial juga buat kita semua Ini masih datang dari Pak Yonata para sahabat, ya kita lihatnya ketika berfoto bareng si ganteng Rizky Bilar para sahabat ya mereka tentunya Sangat bahagia banget para sahabat dengan berfose tentunya dengan serupa persahabat ya melihat mereka nih mengacungkan jempol apalagi ada caption yang tentunya memberikan semangat nih dari Pak Yonatan di situ mengatakan let's go Rizky Bilar wow tentunya support dari Pak Yonatan sungguh luar biasa banget nih kepada Liaslar persahabat yang mudah-mudahan selalu banyak dukungan dari orang-orang hebat untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dan ke kabar berikutnya bersahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga ya tentunya ini yang kita tunggu-tunggu akan di up video terbaru di channel YouTube-nya Abang Rizky Bilar Tentunya info ini kita dapatkan langsung dari Mas Gong Li nih Kita lihat di IG pribadinya Disitu mengatakan tim lain ku hari ini Hayalah up dulu part satunya Wow bakal ada kejutan vitamin lagi para sahabat ya Tetap stay tune terus nih di channel YouTube-nya Rizky Milar Bakal hadir tentunya kejutan baru Video baru yang akan di up hari ini para sahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita Postingan tersebut di post kembali nih oleh akun Instagram Leslie 14 pemalang Tentunya di sini usah sebuah kalimat camp Supaya sahabat dikatakan semangat bang Wow tentunya support juga dari fans memang luar biasa banget Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat ya Ada sebuah unggahan postingan yang mana di sini kita lihat bahwa Lesti Kejora benar-benar temani Rizky Bilar syuting. Bersahabat ya, kita fokus ke tas hitam Dedek Lesti bersahabat ya, yang mana tentunya tadi pagi di situ ada di backstage-nya Rizky Bilar bersahabat ya, tempat uh, ruang ganti Rizky Bilar. Di situ ada tas Dedek Lesti nih, kita perhatikan ya, ketika vlog bareng Rizky Bilar rumah Abang Biar di Kolam Renang di situ, Abang Bear memegang tas hitam. Dan ketika di backseat Indosiar, diri Lesti juga memakai tas hitam persahabat yang sudah dipastikan banget nih Tentunya Lesti kejora temani syuting Rizky Bilar Pak Sahabat ya Aduh, so sweet banget ya mereka, mudah-mudahan Tentunya kebahagiaan selalu diberikan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar untuk selanjutnya, bapak Sahabat, kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga nih. Ini tentunya datangnya dari ayah kejora. Kita lihat aja nih, di akun pribadinya ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto. Tentunya Dede Lesti abang bella bersama Pak Yonatan dan Mr Enda serta onci ungu bapak ya Wow, di sini keren-keren banget, bapak Sahabat Support dan dukungan memang luar biasa banget dari orang-orang baik dan orang-orang hebat, persahabat ya. Tentunya kita makin semangat nih, semakin kompak dan tentunya semakin selalu mendukung hubungan Lesti dan Rizky. Bilar. dalam postingan tersebut juga tentunya kejuaraan meskipun sebuah kalimat caption dikatakan "Bismillah", semoga selalu diberikan kelancaran. Amin. Tentunya banyak sekali komentar juga nih, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Lesti Bilal Jarni disitu mengatakan amin Allahumma amin. Ada juga nih komentar dari Bang Putra ya. Disitu berkomentar amin. Katanya itu mendoakan banget ya buat Leslar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai hari H nanti ya. Untuk selanjutnya kita lihat juga nih para sahabat. Wow, ini ada kekocakan dari Leslar, Pak Sahabat ya Ketika Lesti mengunggah sebuah postingan foto situ Abang Bilar berkomentar Terlalu sibuk introspeksi diri sendiri Sehingga lupa mengkritik orang lain Wow, ini tentunya kebalikan dari Kepsen Dede Lesti Pak Sahabat ya Langsung aja nih dijawab kembali oleh Dede Lesti Ah, kebolak lucu, katanya ya <laughs> Lucu banget di Persahabat ya. Tentunya kekocakan dari idola kita ini yang semakin hari semakin membuat kita bahagia banget. Mudah-mudahan tentunya untuk hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan juga Persahabat ya. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar nih dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram Waliah88 mengatakan Emang pasangan serasi dan terkiut katanya ya. Wow. Sudah dipastikan banget persahabat pastinya hubungan dan tentunya Les dan adalah pasangan yang serasi banget ya kita hanya bisa mendoakan dan mensupport terus buat hubungan mereka berdua dan ke kabar selanjutnya persahabat ini ada kabar yang mengejutkan kita semua lagi-lagi tentunya masalah belum selesai nih persahabat ada ugahan dari Gilang Dirga persahabat ya di sini kita lihat di akun pribadinya Gilang Dirga mengunggah sebuah percakapan pesan dari haters atau oknum yang mengatasnamakan Leslar, apa sahabat ya. Di sini ada sebuah percakapan pesan. Bangin bacakan para sahabatnya. Tentunya di sini mengatakan. Percuma cowok mulutnya lemes gitu sebelum anda mengkritik Leslar Lebih baik urus diri lu sendiri Bodoh banget nih jadi cowok gak mencerna apa vlog pilar pantas bini lo gak dikasih kepercayaan Allah buat punya anak Ternyata satu keluarga hidupnya penuh dengan menghujat orang Semakin you mengkritik Les di Bilar semakin you dicampakan Allah Langsung ada jawaban dari abang Bilar Satu keluarga saya bodoh katanya ya di sini langsung aja menuliskan sebuah kalimat caption yang mengejutkan kita semua Gilang Dirka mengatakan dalam captionnya Vlog aku tujuannya baik, kau nggak cerna, kau ambil jeleknya aja Vlog orang kau suruh cerna, terbang pilih kau katanya ya Selama kau menghina aku, kumaafkan tapi kau mengatai keluarga aku, bini aku, kucari kau Pala bapak kau selemaknya, kau nggak tahu keluarga aku, abis kau @ita yuliana05. Ini nama akun yang mengatas nama Leslar ya. Di sini ada banyak sekali komentar, ada banyak sekali respon dari para fans Leslar abad Ya, ya nih Bu Fir juga di sini mengatakan kolom komentar itu akun haters ya guys. Beberapa waktu lalu juga dia pernah nge-head komen ke saudara dedek lesti teh ini. Ini sudah dipastikan bahwa akun yang bernama Tita Yuliana 05 ini adalah haters yang mengatasnamakan untuk Leslar sahabat ya. Kita pastinya harus berhati-hati dalam bersosial media. Ini sudah jelas banget kalau fans sejati nggak mungkin tentunya berkomentar atau ngasih pesan yang tentunya asal-asalan sahabat ya. Yang mana bisa menyakiti hati orang lain, ini salah satu contoh haters Bukan fans sejati dari Leslar. Ada juga nih komentar dari akun Instagram nih, official Indonesia, dari akun resmi Leslar Lovers. Sahabat, ya, di mengatakan untuk oknum yang mengatasnamakan Leslar, kami harap untuk lebih bijak dalam berkomentar di sosmed. Janganlah menyebar kebencian. Dan omongan kasar kepada orang-orang yang berseberangan dengan menghargai orang lain Jika kamu ingin dihargai, jangan menghina jika tak mau dihina Dan jangan merendahkan orang lain jika tak mau direndahkan so, Itulah bentuk caption yang bijak dari akun resmi Leslar Lovers Tentunya kita semua para fans sejati harus selalu bijak dalam bersosial media bersama ya, Apalagi mengatasnamakan Leslar ini tentunya contoh tidak baik ini adalah contoh tentunya pesan yang menghujat dan mengatasnamakan leslar persahabat ya Ini sudah dicap, sudah dipastikan ini bukan leslar sejati Ini adalah tentunya oknum yang mengatasnamakan leslar persahabat ya Mudah-mudahan tentunya masalah ini bisa selesai dan tentunya kita harus selalu menebar kebaikan untuk sesama Mau wow, ini tentunya jadi pelajaran buat kita semua juga bersahabat ya berhati-hatilah untuk bersosial media kita masih menunggu kelanjutannya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita mungkin ini lebih informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang minucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.